Wow teman-teman, ini ada mainan serangga yang kotor teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini mainan kotor sekali, warna-warna hijau. Yuk kita kumpulkan yuk. Nanti setelah itu kita cuci teman-teman. Nih serangga pertama ini teman-teman, kita masukkan ke sini ya. Wow, kotor sekali teman-teman. Berwarna hijau, kotornya teman-teman. Wow, kotor sekali! Teman-teman, tuh lihat! Teman-teman, tangan kakak sampai kotor. Wah, ini hewan api nih, teman-teman. Ini terakhir, teman-teman. Tuh sudah terkumpul Mari kita langsung cuci yuk Let's go Nih teman-teman Sekarang sudah ketemu air ini Wow airnya mengalir deras teman-teman Kita kecilkan dulu yuk Nah cukup teman-teman Ini -teman. kita cuci mainan yang pertama nih teman-teman Wow ini mainan apa ya teman-teman Wih ada serangga capung teman-teman Lihat warna merah Keren ya teman-teman Kita kumpulkan sini ya apa lagi nih teman-teman Wih ada ikan kecil nih teman-teman anak hiu Wih keren sekali teman-teman warna abu-abu apalagi nih teman-teman Wih ada warna biru nih apaan ini ya Wow ini ada anak lumba-lumba teman ternyata teman-teman warna biru keren sekali ya apalagi nih teman-teman Mantul teman-teman. Ini ada serangga kala jengking warna hitam. Lihat teman-teman, tuh. Mantul ya. Apalagi nih teman-teman. Wow, ini ada belalang cencorang. Lihat tuh teman-teman, yang ada di film Kufufanda teman-teman. Wow, keren ya. apalagi teman-teman Wih, warna merah teman-teman Ada warna hitamnya juga tuh Wow, ini ada kumbang teman teman-teman Warna merah Keren ya Apalagi nih teman-teman Wih Ada belalang lagi nih teman-teman Belalang hijau Lihat tuh teman-teman Keren ya Apalagi nih teman-teman Wih Mantul ya teman-teman. Ya tuh, ada hewan serangga. Jangkrik teman-teman. Warna hitam. Mantap. Apalagi nih teman-teman? Wih, ada laba-laba ini. Spider. Warna hitam. Mantap. Apalagi nih teman-teman? Wow, ini ada serangga semut ternyata teman-teman. Lihat tuh. Warna merah, ini namanya semut api, teman-teman. Keren ya. Apalagi di teman-teman. Wih, besayap ini teman-teman. Ini serangga apa ya? Warna merah. Wow, ini penghasil madu ternyata teman-teman. Warna merah. Keren ya. Terakhir ini teman-teman ini Wow ini ada serangga alat ternyata teman-teman lihat tuh badannya warna kuning keren ya teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya jangan sampai ketinggalan video terbaru dari kakak sampai ketemu video selanjutnya dadah